Ilmu Jawa kuno tentang kebatinan lahirnya manusia karena berkat adanya kedua orang tua. Di dalam manusia terdapat sifat-sifat Tuhan. Makhluk halus ada empat macam: pertama, yang bisa memerintah manusia namun bisa juga menolong manusia; kedua, yang bisa memerintah manusia namun tidak bisa menolong manusia; ketiga, yang tidak bisa memerintah manusia namun bisa menolong manusia. Keempat, yang tidak bisa memerintah manusia namun juga tak bisa diperintah manusia. Makhluk halus ada dua macam, yang mencelakai dan yang menolong. Guru sejati bisa memberikan petunjuk mana makhluk halus yang bisa menolong dan mana yang mencelakakan. Bertemu, Tuhan dapat dicapai dengan cara selalu eling. Kehidupan manusia akan seperti roda yang selalu berputar, kadang di bawah kadang di atas. Hukum sebab akibat dan memungkinkan terjadi penitisan. Zaman akan selalu mengalami perubahan. Tuhan berada di dalam hati manusia yang baik. Oleh sebab itu disebut gusti, bagus Sinati Siapa yang mengetahui satu tuhan berarti mengetahui dirinya sendiri. Sedangkan bagi yang belum memahami jati dirinya sendiri, maka tidak mengetahui pula satu tuhan. Keadaan dunia tidaklah. Maka jangan mengagumkan kekayaan dan derajat pangkat, sebab bila sewaktu-waktu terjadi zaman serba berbalik tidak menderita malu. Keadaan yang ada sekarang ini tidak akan berlangsung lama pasti akan mengalami perubahan, maka dari itu janganlah lupa kepada sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan. Bila kamu ingin mengetahui alam di zaman kelantangan. Kamu harus memahami alam jati diri, Jagat alit. Bila kamu belum paham jati dirimu, maka akan sulit untuk menemukan alam kelangdenan. Jika kamu sudah memahami jati diri, maka ajarilah orang-orang yang belum memahami. Bila kamu sudah mengetahui sejatinya diri pribadi, tempat zaman kelangdenan itu seumpama dekat tanpa bersentuhan, jauh tanpa jarak. Bila Anda belum paham jati diri pribadi, Datang dan tanyakan kepada orang yang telah paham. Bila Anda belum paham saudaramu yang sejati, carilah hingga ketemu dirimu pribadi. Saudara sejati, mu tidak berbeda dengan diri pribadimu. Bersedia bekerja pintalah Tuhan bila Anda sedang menderita kesengsaraan, Pujilah bila Anda sedang menerima anugerah. Bila Anda sudah bisa bercakap-cakap dengan makhluk halus, pasti Anda tidak akan menghina dan mencela orang yang sudah bisa bercakap-cakap dengan makhluk halus. Siapa yang menyembah lelembut adalah tindakan keliru, sebab lelembut sesungguhnya temanmu sendiri. Memahami Tuhan berarti sudah memahami diri sendiri. Jika belum memahami jati diri, mustahil akan memahami Tuhan. Siapa yang gemar merusak ketentraman orang lain, pasti akan dihukum oleh Tuhan dan dipermalukan oleh perbuatannya sendiri. Walaupun mengalami zaman susah, namun janganlah lupa mohon ampunan kepada Tuhan, sebab Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan ada di dalam diri pribadi, dapat Anda ketemukan dengan cara selalu eling.